Hei, mm. laki-laki <laughs> harus dikemi lau benarkah tudingan Rocky Gerung masa di pemerintahan era era supremasi sipil presidennya sipil Anda sebut ini uh, pemerintahan yang otoriter bukan soal supremasi civilian supremasi itu suka disalah tafsirkan bukan supremasi orang sipil tapi supremasi dari civilian value jadi nilai sipilnya yang mesti supreme gitu bukan orangnya tuh. demikian juga kalau yang berkuasa uh, misalnya kalau yang jadi presiden misalnya uh, Prabowo sebagai mantan militer, tetap dia mesti tunduk pada civilian values. Nilai-nilai, jadi nilainya kesiplan, bukan, bukan kesipilan manusia. Itu itu yang suka uh, disalahkaprahkan oleh teman-temannya Fajro di istana. Tuh. Bukan nah. berarti pemimpin yang bukan sipil, ya. bukan berarti pemimpin yang sipil otomatis akan mendeliver atau mengantarkan nilai-nilai. Akan sebaliknya tuh di dalam sejarah uh, orang sipil justru melampaui kemampuan militer untuk menghalangi demokrasi di dalam uh, sejarah pemburukan demokrasi orang sipilnya yang jadi penunduker. Jadi bukan soal best. militer atau sipilnya, ini yeah, so. sistem yang anti demokrasinya itu yang membuat kami dengan Rocky sekarang begitu ya saya dengan Rocky ini kan berjuang sejak 80an dari kelompok apa itu secara prinsip demokrasi DNA kami sama. Ya, aku berde memperjuangkan demokrasi sampai akhir hayat, gitu kan? Oke, ya, ini nah, pasti ada dalam DNA-nya sama, ini cuma betul. ada perbedaan pada rincian-rincian, perbedaan pada nuansa-nuansa seperti itu. Tapi DNA-nya sama nih, kalau mencadar ya, pembukaan poprasi. Sicilian. <laughs> nah, yang kedua yang kita harus tahu, kita jelasin juga ya, Sebentar, sebentar. Kenapa Anda defensif? Padahal saya belum bilang bahwa Perintan Jokowi itu otoriter. <laughs> Ah untuk menjelaskan saja kepada bahwa apa yang ditanyakan oleh Rocky bahwa ada perbedaan bahwa sistem anti demokrasi itu bisa menampung siapapun sebenarnya. Nah inilah yang kita kerjakan selama tahun 80-an lalu kemudian kayak ditahan beliau menjadi yang penulis pledoi nya Penulis ah, Saya dituntut cuma satu tahun gara-gara pledoi dia, saya tiga tahun. Eh tunggu-tunggu! Tunggu, Kambang. Sebentar. <laughs> Jangan-jangan kalau bukan dia yang menulis, Anda cuma 6 bulan. Jangan-jangan, <laughs> itu problem juga tuh. Nah itu harus kita jelaskan malam ini. Bagaimana Rocky bisa menjerumuskan saya <laughs> sampai ke banget. Gambangan. <laughs> Tahanan politik itu kalau enam bulan itu maling namanya. Jangan-jangan. <laughs> oh, ya. okay. Harus-harus -jangan. lebih ya. <laughs> anyway, saya mau bilang begini. Sebenarnya tudingan kepada pemerintahan Jokowi Bukan sekali dua kali tentang anti demokratis, uh, apa, -apa, apa represif. Bukan sekali dua kali tahun lalu juga karena sebenarnya peneliti dari Australia juga sudah mengatakan itu. Buat anda ini ada dasarnya atau memang hanya asal kritik? Asal kritik uh, karena pemerintahan demokrasi yang kita bangun sejak tahun 98 setelah kami sama-sama juga meruntuhkan rezim otoriter baru. Jadi kalau kita mau malam ini bertanya, eh Rok, yang mana yang lebih buruk? Apakah pemerintahan anti demokrasi dari Soeharto atau sekarang ini? Rocky malam ini juga duduk ada di sini masih ketawa-ketawa dengan saya. Kalau dulu bicara seperti ini kita bertiga sudah masuk kambangan nih, <gak> ada harapan tapi, tapi, lagi sudah. Bener-bener? Benar nggak sih bahwa kan sering ada gurau bahwa new normal yes, new order baru enggak. Dan New order Baru itu kemudian direferensikan kepada pemerintahan Jokowi saat ini. Apa Anda mengiakan bahwa pemerintahan Jokowi ini seperti Orde Baru? Ya pastilah itu. <laughs> oh. ya, kan kayak itu saya mau terangkan. Yes, saya terangkan <laughs> itu. Kenapa? Karena Presiden Jokowi masih memerlukan Fajrul Rahman sebagai juru bicara yeah. Untuk membela demokrasi ala Jokowi. Tuh. Kalau udah demokratis, nggak perlu ada orang kayak Fajrul Rahman. Cukup ngabalin aja mandir-mandir kan. Kan bukti bahwa ini tidak demokratis, masih diperlukan orang yang pernah punya reputasi dalam demokrasi. Itu uh, simpanan. Oke, okay, itu masuk akal. Itu. Meskipun kalau si bos atau Pak Rahman Toleng bilang, itu alasannya agak bengkok. Ya memang bengkok hari ini. Kalau alasannya lurus, saya mau katakan bahwa... Demokrasi itu tidak memerlukan influencer, tidak memerlukan buzzer. Gitu. Ya, tapi membutuhkan, membutuhkan juru bicara. Buzzer, ya, yes, juru bicara. Apa juru bicara? Fungsinya adalah membelah ke kesalahan uh, pikiran demokrasi dari istana atau roh negeri. Kalau negeri ini demokratis, juru bicara yang membela demokrasi nggak diperlukan. Buktinya nyonya Rahman tiap hari membela demokrasi, padahal sebetulnya saya, saya terangkan genealoginya, ya. Tema ini apa judulnya tadi? Uh, Jokowi, Jokowi dan masa, masa, depan, masa depan, depan demokrasi. Jokowi dan masa depan demokrasi. keliru. clear. Maksudnya Jokowi dan masa suram demokrasi. Itu, itu lebih, lebih tepat. Karena kita bahas kan? Saya sih enggak apa-apa dengan okay. pendapat Anda mengatakan bahwa ada kecemasan terhadap masa depan demokrasi. Tapi kalau alasannya hanya penunjukan seorang Fajrul Rahman, Bukan, aktivis itu, ITB yang ditahan waktu Itu wang, wang, wang pengantar itu, saya. Saya masuk ke bab ini. satunya. Menurut saya itu agak bengkok. Okay. Saya masuk ke, ke bab tua, gitu. okay. Nanti. Okay. Saya, apa yang lebih apa yang lebih mendalam dan prinsip bahwa memang pemerintahan Jokowi ini mengalami kesuraman di yeah, saya terangkan gimana suramnya ya gimana yeah. okay. tadi berita di media massa yang di, yang viral Said didu dinyatakan sebagai tersangka hmm. untuk Luhut B Panjaitan dalam dua jam kemudian diralat oleh Mabes Polri tidak tersangka belum tersangka karena masih dalam gelar perkara. Tuh. Padahal suratnya adalah tersangka, itu. Hmm. jadi ada faktor lain yang masuk sehingga uraian tentang tersangka tidak tersangka berubah-ubah. Hmm. Satu, seminggu sebelumnya UI mengeluarkan uh, semacam ancaman terhadap mereka yang bikin diskusi. Seminggu sebelumnya UGM begitu, <tuh> Semua. karena tonton, tonton, tonton Saya dulu, lho. semuanya jadi <tuh>. salah Jokowi. <tuh> tidak salah Jokowi yang salah adalah Apa? kemampuan kalian sebagai orang yang paham demokrasi uh -uh. untuk mengambil isu ini dan katakan Api. bahwa rektor UGM Kesalahan bodoh atau rektor UGM kacau. Jadi kalian itu yang ada di dalam itu mestinya membuat rejim ini terbuka. Rog, logika ah. begitu keliru, Rok. Ah. Masa semua yang terjadi kesalahan di luar lalu dikaitkan langsung dengan apa Pak Jokowi misalnya begitu. Begini sajalah. Loh, apa? Apakah kita sudah <tuh> kami ini betul-betul ya sejak 98 Loh, lho, lho. kan? Kita udah mati-matian menolak Kalau ini kalau begitu? Yang salahnya presidennya tidak karena... roki apabila itu berurusan dengan yang namanya penegak hukum okay. biarkanlah diselesaikan oleh penegak okay. hukum segala Terus. hal yang kurang segala hal yang lebih dengan penegakan hukum itu ada bagian mereka ini, ini, ini, kalau roki mengatakan ini, ini, ini, presiden harus atau istana aman. ikut campur lagi dengan itu roki menyamakan seolah sekarang ini sama dengan orde baru kita itu udah mati-matian roki demokrasi ini, ini, ini, konstitusional ini, ini, ini, ini, ini, ini, kita bertarung mati-matian roki begini kan ini ya Demokrasi itu adalah rejim. regimentasi gitu. Betul, Sekarang rejimnya itu beroperasi dari istana sampai ke kampus UGM, sampai ke kampus U. Rocky Lebih para mana daripada suka apa Soekarno? yang paling apa? apa yang paling penting di masa 98? Apa? yang kita hasilkan? Karena usulan 98, demokrasi konstitusional, kita tetap yang namanya ada presidensial. Ya karena Rocky, ya? dan itu terjadi apa apa yang menjadi kebun masterpiece kita, presiden dipilih langsung. Presiden hanya boleh dua kali. Just Kemudian, Sebuahnya itu ada. Ada, saya baik pas deh, ada pembagian, Roky. Ada DPRD. Seluruh keterangan Anda itu jadi benar bila tidak ada persekusi terhadap dekan FAUGM. Bila Rocky. tidak ada pelarangan diskusi di UI. Bila jang jangan membuat kesimpulan <laughs> tentang <tab> kegiatan. Itu bukan kesimpulan, <tab> itu faktanya. Betul, itu faktanya. Saya juro bicara tapi enggak tahu faktanya. Betul, Roky. Bawang Fajro, tapi Anda mengambil kesimpulan seolah-olah itu adalah tindakan dari istana. memang itu keliru sekilas diterapkan oleh istana Rocky. dan tidak ada satu orang pun yang memberi itu siapa yang salah? presiden Enggak boleh mencaburi ya. urusan bukan hukum. soal urusan isu demokrasi demokrasi oh itu artinya hak untuk bicara bebas. Betul. presiden Tapi tidak pernah membela itu apabila dia berurusan dengan hukum Enggak. urusan hukum tidak boleh tidak bukan ada urusan infansi. hukum di situ. Itu bukan urusan hukum. Longgar, bergerak. Bagaimana kebebasan it. berbicara itu? Betul. Tidak ya, dager oleh hai. hukum. Undang-undang hukum dasar Undang. Hukum ada nih. Undang-undang dasar bilang, mungkinkan hey. kebiasaan bicara. Karena itu undang-undang itu... Dan satu dihargai. Hey, Ruki pun tidak ditangkap sampai hari ini. ini. Memang nggak bisa stop, ditangkap? Kenapa buton ditangkap? Atau penonton nggak bisa memahami Dan apa... Hei laki-laki <coughs> harus dikiamin <milo> perempuan. <coughs> sorry, sorry. sorry. Okay, okay. Ini yeah. biasa kami kebiasaan lama. Yeah. Okay. <coughs> Satu-satu dulu. Yeah. Gini, soal Pak Syed Didu. Dilaporkan, yes. protes. Jadi tersangka, protes. Nggak jadi tersangka, protes. Hmm. Kita semua kan, Anda tadi barusan bilang, harusnya itu di-stop. Nah sekarang setelah site itu di-stop, Anda juga merasa itu ada faktor istana. Bukan faktor istana, kalkulasi politik di dalamnya yang menyebabkan kasus itu di-stop itu. Jadi ada kalkulasi politik bukan soal hukum yang dia sebut Menduga-duga seperti ini Ini betul-betul Masuk lagi ke soal lain Itu berarti Saya merasa itu terlalu penting Tidak penting banget Masa dia menduga-duga apa yang terjadi Di ruang kosong sana Saya tidak menduga, saya bikin analisis Anda yang menduga pikiran saya Pikiran saya adalah analisis Anda tiba-tiba melompat saja Seolah-olah bahwa apa yang terjadi di sana Disebabkan oleh yang terjadi di sini Tidak ada hukum Menurut anda di mana tidak di mana orang salah, pengerti, salah mengerti bahwa selama ini memang istana karena, selalu campur tangan, membiarkan otoritarianisme karena mereka masih berpikir seolah-olah bahwa negara itu yang namanya istana yang namanya presiden itu boleh mencampuri semua masalah di negeri ini.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 E, diskusi ilmiah, diskusi akademik di kampus, apapun temanya dan itu kemudian dibungkam, menurut Anda itu biasa Tidak saja? Tidak ada pembungkaman kalau dia kemudian berhadapan dengan hukum saya kan pernah menyatakan, Rocky hati-hati, saya bilang kenapa? Udah kayak Presiden Jokowi, ya, hati-hati Rocky hati-hati, <gibu> udah bisa gitu <gibu> ya <gibu> Rocky hati-hati, kalau -hati. ada isinya fitnah kalau ada isinya pencemaran nama baik, kalau isinya hoax, Anda akan berhadapan dengan hukum. Tetapi kami sampai mati. Ini, Presiden Diskusi Jokowi, ilmiah itu hoax. Saya. Diskusi ilmiah itu hoax. Coba. Kami, Presiden <laughs> itu, Jokowi, saya, dan... Bung Fajro, itu harus dijawab. Bung, Fajru, itu harus dijawab. Diskusi Mengapa diskusi-diskusi ya? diskusi ilmiah oh, gini, gila. di UGM, <laughs> di UI, harus dihentikan? Karena dianggap hoax oleh, oleh Pak Jokowi. Laman. Tidak, tidak ada yang Jokowi itu. melarang. Dia akan berhubungan... Misalnya yang diungi, berhubungan dengan siapa? Yang terangkan sesuatu, seolah-olah algoritmanya tidak berhubungan dengan kekuasaan. Rektor diangkat oleh Jokowi. Rektor diangkat oleh Jokowi. Jadi, Rocky, apa Kamu dia gini, mau misalnya, gini yang mengangkat. kamu kamu dilahirkan oleh ayahmu, ibumu, kemudian Terus? kamu lahir di Indonesia. Karena itu, karena semuanya ini berasal dari atas sana, maka semua kesalahanmu disebabkan oleh ini. Lengal, lengal. Lengal. Rocky gini, itu berlebih-lebih. Gini, gini ya, saya terangkan ya. Bapak, bapak itu berlebihan, Kau yang kekurang-kurangan, gini ya. Bapak dan ibu saya tidak bisa diganti. Presiden itu bukan Bapak, dia diganti setiap lima tahun. Nah, paham? Itu, itu yang kita kerjakan di ya, masa itu, ular, ya, nah kenapa yang bikin paralelisasi itu? Anda bayangkan Jokowi itu Ruki. bapak gue. Idahlah loh. Kami menginginkan Anda menjadikan dia. Enggak, enggak, nah. ini udah, udah agak agak lecek. Guys, negara. hey, para pria rakyat. Pakarannya enggak ada isinya. Sampai. kepala negara Rogi. Eh, saya, saya mau gini aja. Saya mau ini. Mau gini. Bagaimana sebenarnya sikap Anda <laughs> yang berada dalam lingkaran istana melihat uh, <laughs> banyak diskusi-diskusi <laughs> ilmiah <laughs> itu dibatalkan? Tidak ada masalah sebenarnya dengan diskusi ilmiah. Tapi kalau <laughs> kemudian dia berhubungan misalnya tiba-tiba siapa yang tidak tidak. Ah, saya juga bertanya tanya. Apa? Siapa yang kemudian yang mengancam dan sekarang kan nggak. sedang dicari. Benarnya pada tidak dasarnya buat nggak. Nggak. nggak ada. Bung, Bung, Bung, Rup. Rup. Bung tidak ada hubungannya. Kan sekarang Bung. sedang dicari siapa yang mengancamnya. Yang ada siapa? yang mengatasnamakan tentu kalau kemudian Jadi, segera, terjadi... saya mau tanya sikap Anda sih karena kan menjadi aktivis itu tentang betul, sikap. betul. Sikap Anda terhadap uh, banyak diskusi ilmiah atau banyak Orasi-orasi, diskusi-diskusi akademik itu rektor, itu gini, Tolong, ya? Anda, Anda rektor menyayangkan di UGM? Gak? Tolong, tolong diberi... saya dulu juga mengadakan nah, diskusi. Fajir, Anda nggak menjawab pertanyaan aku. Apa itu? Apakah Anda menyesali bahwa ada pelarangan dan perundungan terhadap diskusi ilmiah tentang pemakzulan Presiden Harus di dibisahkan ini, Rosi. Apabila diskusi ilmiah dan kemudian memakai kebebasan akademik, itu nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi, kalau kemudian dia berurusan dengan pihak administrasi rektornya, kemudian berurusan dengan penegak hukum sana, itu urusan mereka. Biarkan mereka selesaikan. Dan kalau Anda bisa. itu tidak ada hubungannya sama istana? Tidak ada urusannya dengan Meskipun, istana. Robi menurut ini aja yang rektor, apa Rokih dipilih ini, ini, oleh yang Presiden? Kenapa, kenapa ini, itu kan? ada urusannya dengan uh, istana? Karena rektor dipilih istana. oleh... Gak ada, ini, ini, ini tidak berarti lalu kemudian dipilih di sana lalu presiden Jokowi itu sama dengan mengatakan bukan, bahwa kita masih seperti di zaman Orde Baru kan itu benar-benar merusak mm -hmm. orang kita sama-sama meruntuhkan okay. masa kita ingin sedikit kan gila, bukan, Buk bukan mengembalikan sedikit aja, gila Rocky bukan mengembalikan Oke, okay, apa? A gini, Apalagi? saya mau tanya sikapnya Bung uh, Fajrul. Anda menyayangkan kalau ada diskusi seperti itu di Saya menyayangkan. Tetapi kalau mereka itu... berurusan dengan pihak keamanan karena hal-hal yang mereka gini. katakan ada pelanggaran segala macam, itu biarkan berurusan gini, di sana karena pemerintah ini nih. atau istana tidak bisa mengintervensi yang namanya penegakan hukum. Oke, okay. okay. saya, saya tidak terangkan bisa ya. Gimana sa salahnya, oh, guys? Yo, para pria, okay. diam. Okay. saya kembali sesaat lagi. <laughs> Sebagai aktivis yang berada di lingkar dalam Pak Jokowi, ini merasa dirugikan nggak? Saya selalu berpikir berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Sama seperti... Bung Rocky sama dengan Bung Aceh, sama dengan Pak Nggak, er, beda -beda, beda, Enggak, beda-beda, jangan sama-sama. Itu cuma nuansanya aja yang berbeda, <laughs> iya, Roki. Cuma nuansa-nuansanya, cuma rincian-rinciannya. Cuma... Mana ada kita menentang demokrasi, kan? Uh, ini, ini cuma kan kita ini mencoba ito. mengadministrasikan soal keadilannya ini seperti apa. Jangan lagi kita mencoba mengundang-undang yang semestinya yang sudah kita pisahkan menjadi masterpiece kita di masa 98 so, sehingga presiden itu menjadi seperti Soeharto itu. Jangan lagi, tidak boleh lagi terjadi. Lalu kenapa terjadi sekarang? Tidak boleh lagi. Kenapa karena terjadi itu, sekarang itu? Karena itu kita. Lalu kenapa terjadi? Tidak sekarang? terjadi. Itu <laughs> karena karena Rocky, karena Rocky menyimpun seolah-olah bahwa kalau terjadi sesuatu di sana, pasti ujungnya istana. Okay. Karena, Sama saya, saya ya. juga. Saya terangkan juga. Tidak boleh, Rogi. Karena itu. saya terangkan ya, saya terangkan. Tidak boleh berpikir okay, okay, begitu, Oke, oke, oke, sudah Saya terangkan kesempatan dengan juga. cara saksama dalam tempo singkat-singkat. Dan dengan salah sebanyak-banyaknya. Mungkin, ya, mungkin salah, karena kesalahan itu tidak ada pada mereka yang berpikir lurus. Anda adalah jurubicara. Ya. Pikiran Anda terbatas pada pikiran yang Anda wakili. Itu kepala negara itu. Ya. Saya terangkan ya. Di dalam soal kriminalitas, presiden tidak boleh campur. Di dalam soal kriminalitas, betul. Di dalam soal hak asasi, tidak ada hukum yang bisa melampaui hak untuk berbicara. Jadi kalau hak diskusi di kampus itu... Roky, Kapan Presiden tih, tih. Jokowi pernah melarang orang untuk berbicara? Saya akan terangkan saya itu. Saya mentah faktanya. Oke, okay, okay. saya terangkan faktanya. Kapan Presiden Jokowi okay. melarang Rocky berbicara? Okay, kapan juga. Presiden Jokowi nah, melarang Uceng berbicara? Tidak pernah. Sekarang saya lawan Kapan Presiden Jokowi melarang Rossi berbicara? Tidak pernah. Bukan itu punya. Jadi you jangan ambil bagian yang spesifik hari ini untuk dibandingkan ah, ah, dengan orde karena, karena itu saya mau terang sebentar, Bung Fajrul sebentar. mau mau dengar enggak? sebentar? Kalau nggak saya larang anda bicara. <laughs> atau... Dia jadi diktator sekarang. Ya karena you nggak bisa menangkap konsepnya. Ya, Kamu tidak bisa Bung menerangkan Fajro. dengan baik. Mungkin no. belum eh, eh, eh, saya terangkan. You udah bohong. Bung Fajrul you... sebentar. Kalau saya terangkan stop. ya, Bung Fajrul stop. Eh, ya, saya, saya terangkan. Iya ya, terangkan ya. Kalau ada survei, ya. pertanyaannya, ideologi negara. Harus diganti, dan semua orang mengisi harus hmm. diganti. Gitu, diganti gak ideologi negara? Kalau semua orang bilang bahwa ideologi negara harus diganti, kalau semua orang berpendapat bahwa hak untuk berpikir harus dihalangi di dalam lima tahun ke depan. Surveynya 90% bilang harus diganti. Ya. Harus diganti nggak tuh? Oh, tidak tidak boleh. Tuk, tuk, tuk, saya tidak saya mau terangkan Oke. dulu. Apa kita tidak berandai-andai. Saya mau metode berpikir Anda Oke. gitu okay. ya. Gini. Kita tidak berandai -an. Bukan, Ayo. saya mau terangkan dulu. Bagaimanain dulu? Ini hipotetik kalau dengar-dengar itu dengar, otakmu itu dipakai baik-baik supaya dengerin jalan pikiran saya Saya saya terangkan pelan-pelan ya. Saya terangkan pelan-pelan. Seandainya ada survei, saya mulai dengan seandainya. Tidak pakai seandainya deh, kita berhadapan dengan Berarti fakta dia dan realitas. Tapi takut realita. untuk berpikir radikal. Kita mau uji pikiran dari Oke, okay. ah, dari pada saya ya. menawarkan poinnya kepada apa? saya mengenai fakta. Saya dan mau data. Itu, Tapi kemudian Anda lari lagi ke sana kemari, dengerin. Rocky. ini dia nggak mau dengar tuh. Nah, poinnya dia dia apa? Poinnya apa dengan konteks kebebasan berbicara? Soal hak asasi manusia itu bukan soal intervensi apa nggak intervensi. Presiden selain sebagai kepala eksekutif dia kepala negara, yang okay. mesti kasih public address mm -hmm. bahwa kampus itu bebas untuk mengucapkan apa aja termasuk mencaci maki presiden itu, bisa nggak presiden bilang seperti itu? Kalau anda mau uji hukumnya tuh, jadi, jadi jangan anda bilang tidak memang tidak diintervensi, tidak diintervensi. tetapi soal kasasi manusia tidak perlu ada intervensi. Berbicara itu adalah bagian tertinggi dari hak asasi. Ya, tapi poin Bung Fajro ya, adalah poinnya. apakah semua itu harus jadi urusan presiden? Tidak urusan dengan presiden. Presiden tidak kasih aura yang membuat orang kampret, terutama berpikir bahwa jangan Bagaimana melarang Rocky Kalau presiden itu, itu melarang pres melarang mahasiswa, artinya dia berpikir kalau gua nggak larang, presiden akan telepon oleh Fajrul Rahman. Itu poinnya. Cuman poin poin, poin saya, saya sepakat bahwa poinnya? presiden harusnya punya del, apa namanya? ada speech yang, yang mengatakan, yang mengatakan ada pe pe ad ad ad penghargaan pada kebebasan berekspresi bersumpah menjalankan itu normatif itu, undang itu saya peduli normatif itu faktanya tidak ada satupun Proki, keterangan dari sebagai pejabat Indonesia. sebagai kepala negara you dia bicara tentang administrasi normal. you bicara administrasi Bisa. kita bicara karena dia terikat hak -hak -hak -hak -hak. pasal 4 terikat misalnya apa? dia mengatakan harus mengikuti undang-undang dasar dia bersumpah menjalankan Pancasila undang-undang dasar di langka berpendapat itu tidak boleh dihalangi oleh apapun kecuali keadaan darurat. Rocky, ya. kalau misalnya gini-gini, poinnya sih, poinnya Bu Rocky itu cuma gini, simpel. Kalau, kalau gini, misalnya Bung, ada orang, okay. Poinnya, poinnya Bu. Tuh jangan pakai gini. kalau, kalau itu ada hipotetis. Diam dulu. Tadi kan kampunya iya kan mau enggak berantem Dia hanya ingin mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak cukup memberikan kejelasan posisinya terhadap apa, jangan ada pembungkangan terhadap kebebasan berekspresi dan ham. Dia, dia tidak melihat itu cukup dilakukan oleh presiden. Ini Fajro dari tadi ngomong saya seperti saya gitu. Ini dia ulang -ulang. Rosy, Kita itu presiden ini kan terikat kepada apa undang-undang dasar konstitusi pada semua peraturan undang-undang dan dia secara normatif dan kemudian secara praktik harus mengikuti itu undang-undang dasar dijelaskan. Jadi tidak perlu presiden tidak, tidak, tidak, tidak perlu. Oke okay, itu saja. Dia menyatakan <laughs> itu dan presiden juga selalu mengatakan bahwa kita menjaga demokrasi dari misalnya begini ketika banyak orang yang mengatakan, yang mengatakan Sain beginilah <Sain> roky. Begini ya Rosia ya. <laughs> Ketika banyak orang mengatakan eh sekarang tidaklah apa presiden tidak boleh tidak usah lagi perih langsung. Saya tanya kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi sikap kita harus setia kepada itu sikap saya ya sikap dan perbuatan sikap lain. saya karena itu umumkan sekarang bahwa saya uh, saya setia kepada sahabat 5 pemilihan presiden secara langsung kemudian ada kemudian yang kemudian mengatakan bahwa eh pilkada jangan lagi langsung presiden jokowi memerintahkan pak jero bicara kepada publik pilkada sesuai dengan amanat konstitusi langsung seperti ya. itu. Itu headline-nya begitu tapi isi beritanya lain kan? udah Tong Rocky, jangan begitu. Kita setia Rocky. Sejak itu janji, itu janji dan kita jalankan sampai hari ini. Kemudian ada yang menawarkan eh, presiden jalan -jalan. presiden 3 kali eh. begitu ya, Pak Presiden bilang tidak. Oh, Pak jadi, Juru bicara ah, kepada jadi, publik. Jadi godaan itu ada ya, godaan, godaan untuk itu ada. minta Pak Jokowi 3 kali. Selalu berupaya beliau selalu mengatakan Pak Juru bicara kepada publik, pilkada langsung. Pilpres langsung. Tidak presiden hanya dua periode. Karena itu adalah amanat konstitusi yang pernah kami perjuangkan bersama-sama. Nanti kita... Oke, apa, apa, apa yang Anda lihat dari buzzer dan kekacauan demokrasi? Dulu buzzer itu dibubari. Sama... Agak membina itu ada di mana-mana. Jadi memang ada baser itu. Kalo dibuarin kan Rocky juga tiap hari dulu di Twitter main baser. Oh ya, ya jelas itu. Itu saya kasih kritik ya, okay. dan saya nama saya jelas itu dan beri Tapi begini, saya, saya terangkan dulu ya, pelan perlahan-lahan. Anda tidak bisa mendeteksi baser itu disuruh oleh presiden, disuruh hmm. oleh menteri. Tapi fakta adanya baser menunjukkan ada yang piara itu. Gitu. Salah okay. basah. <laughs> <laughs> basah. <Banyak. laughs> aku sesuai pikiran <laughs> ya, dengan ya, Rocky. Ya, ya, ya, gak, masa ada. aku basernya Rocky kan enggak. enggak ya, ada urus Bid bagian belakangan itu. Gampang. bisa lah, gitu. Saya terangin dulu ya. Fungsi pertama baser adalah mengulik-ngulik pribadi orang. Doxing. Yes. Jadi kalau Anda kasih kritik dan Anda punya problem privat hati-hati itu basernya akan bongkar itu. Karena bertanya kok dia tahu? Karena baser ini ada yang mungkin ada baser yang mantan wartawan, wartawan bodoh kekurangan uang jadi baser itu. Ada mantan aktivis itu, mantan LSM sama jadi baser. Karena butuh uang itu. Ada baser yang dosen. Dosennya ya standar-standar saja. -standar jadi, master. jadi mereka punya pengetahuan tentang siapa si toko itu. Rentetannya ada tuh karena dia dulu wartawan, karena dia dulu adalah uh, LSM, karena dulu dia adalah akademisi tuh. Jadi, mereka punya data itu tuh. Kemudian bersembunyi di dalam akun-akun anonim. anonim. Oke, okay. nah, jadi menurut apa? Anda, apa yang membedakan Anda? yang selalu mengkritik Pak Jokowi dan buzzer, buzzer yang selama ini membela Pak Jokowi. Kan ada ada tuduhan juga seorang uh, Bung Rocky yang mengatakan, "Ah oh, Bung Roky ini buzzernya AHY. Saya tidak berbuzzer saya tidak ya <laughs> Karena buzzer itu ada APBN-nya tuh. <laughs> Enggak. Oh, oke oh, saya sebut APBN dalam pengertian influencernya kan dikeluarin uang buat APBN kan? Ya kemarin gitu, waktu Pak saya membela gitu. tunggu, tuh, karena itu, tunggu dulu saya mau saya belum selesai nerangin apa yang namanya buzzer itu. Kalau anda bilang misalnya saya membela uh, AHY, iya saya membela pikirannya tuh, karena dia bukan bukan bukan tokoh pada waktu itu. Saya dekat dengan uh, SBI, ya, saya diskusi. Saya uh, waktu kampanye kemarin tuh dekat dengan Prabowo, ya karena saya menghajar istana tuh. Tapi saya dengan Prabowo berbeda motifnya. Saya ingin membatalkan kedunguan istana. Prabowo ingin mengambil kekuasaan di situ kan. Jadi nggak ada hubungannya sebetulnya tuh. Tapi yang lebih Penting adalah ada uang mengalir apa tidak itu dan demi apa itu. Kalau saya disebut baster Prabowo 12 jam setelah Prabowo jadi men men men men uh, menteri, menteri, saya di, di Twitter juga kan dan saya panggil Prabowo diundang untuk diskusi, oke okay, saya datangin. Ya. Jadi nggak ada urusan de dengan uh, ke kantor kekuasaan dan kantong. Rocky ini menghina. Benar, benar. Jadi gini, maksudnya kami adalah ketika dia mengkritik itu di... tidak ada urusannya dengan isi kantong. Iya, tidak ada tapi basa itu pasti itu kan ada... satu kategori yang Setiap... tidak bisa dipakai untuk semuanya. Dia menghina kecerdasan publik. Apabila misalnya apa? saya juga, apa? misalnya mendukung Rocky yang mengatakan, misalnya kami pernah bersama-sama kan mendukung capres ya, independen. Terus ya, ya, terus, Baka, apa di situ? terus kemudian pilkada independen kami berhasil. Ya, kami terus. saling mendukung. Kalau kemudian Rocky sekarang mengatakan bahwa demokrasi harus jadi dijalankan tidak di ada, ada masalah saya nggak bayar itu. anda buat jadi presiden independen anda tidak bayar saya itu tapi betul itu ada anggarannya kita artinya Dia tidak Bung bisa duga-duga -duga, artinya Bung tidak Fajrul kalau bang men Fajrul mendukung Rocky anda menduga. bukan bazar <laughs> kalau begitu Makan. anda laporkan Rocky anda laporkan saja oh, apabila laporkan itu misalnya apabila itu ternyata merusak demokrasi apabila itu ternyata menghina anda apabila itu memfitnah anda apa sekarang saya itu? tanya, maju, oke. Saja. Sekarang saya tanya, Merusak demokrasi tidak basar ini. Coba jawab, ya apa enggak? Tunggu tunggu, ya nggak. Tunggu tunggu, ya apa tidak? Menduk, kita, kita jelaskan rusak apa ya ini. Apa Kalau misalnya ada kebijakan Pak Jokowi bahwa kita sama-sama menegakkan disiplin melawan Covid-19, ada yang musur. kemudian Bukan mendukung. Anda, anda yang apa? Anda lemah di dalam contoh. Saya ambil contoh ya. yang Contohnya peran. apa? Saya saya ngomong deh. Saya Contohnya deh. apa? Baksa saya mau ingin mengatakan semua yang boleh orang dan meng mengorek siapa orang. Siapa itu? Saya nggak tahu. Bagaimana Anda juru bicara nggak tahu? Saya nggak tahu. Saya tidak mau menuduh orang itu masalahnya. Mau Rocky. saya sebut namanya? Sebut aja. Anda di dalam se sebut saja namanya Ruki. Jadi Anda tidak sebut pernah. aja. Saya menyebut pada anda yang jurubicara, yang tidak, tahu tentang kesepunan. Anda baca koran enggak? Enggak, saya, oh, enggak tidak. Ya? saya tidak akan berbicara okay. anyway, anyway, fakta, ya. tanpa fakta, tanpa data, kemudian Bucut. dengan tuduhan. Itu yang merusak demokrasi, Rocky. Buset ini, <laughs> Gini, gini ya maksudnya gini gini maksudnya bu itu adalah kalaupun anda mendukung Rok hmm. Rok anda nggak mau jawab kan? Itu, itu bukan buzzer <laughs> karena anda melakukan itu pada ada kesamaan nilai tapi <laughs> ada orang-orang yang memang dibayar yang orang-orang itu -orang kita kan tidak tahu karena okay. kita benar nih saya tidak bayar okay. tidak You tidak tahu yang saya tanya dia dibayar itu merusak demokrasi apa tidak loh kalau berandai-andai kita tidak bisa Ruki anda takut menjawab <laughs> Anda aja yang menyebut. Saya nggak menyebut. Anda saya... nanti akan masuk. Anda, Misalnya Anda laporkan saya saja. Saya cuma tanya. Kalau basernya tidak. itu Kita ada tidak berandai-andai. Karena apa yang disampaikan Ospina itu tidak berandai-andai. Jadi menyebut. Indai. Nah kalau kayak begitu, kumpulkan nama-nama itu. Lalu kemudian kalau mereka betul-betul melakukan. Kan ada jelas. Ya. Secara itu saya, saya Ini ya. memfitnah nih. Itu soal hukum. Pertanyaan saya dalam prinsip demokrasi baser itu bagus apa tidak. Itu dia nggak mau jawab. Rocky, Tunggu, jawab. orang yang terlibat di dalam media sosial itu bebas. Ini bukan ini soal media pasar sosial, bebas. Baser oh. yang dibayar. Ini pasar bebas. Saya kalau misalnya anda bisa membuktikan, kalau misalnya Alvina bisa membuktikan bahwa ada orang yang dibayar untuk menghina orang, memfitnah orang, me apa, kemudian mencemarkan awal orang, laporkan, biarkan pengadilan yang bertindak karena itu karena itu yang merusak bertindak. demokrasi itu, itu merusak okay. demokrasi okay. itu Kalau dia yang merusak demokrasi Anda jauh. bilang pada presiden tertipkan baser-baser istana tidak ada Rocky Kadi <laughs> yeah. tadi yeah. Anda selalu melompat yeah. semua kamu ini mirip dengan saya nggak tahu saya jadi ragu-ragu dengan orang yang selalu menyalahkan ke apa itu Pak Jokowi menyalahkan Padahal urutannya ini belum lengkap logikanya. Tidak ada belum sama lengkap. sekali bazar istana. Saya tidak pernah mengetahui. Tidak ada oh, bazarnya Pak Jokowi. Ya, jangan ada, yuk nggak tahu. Saya kan? tidak tahu mengetahui itu ya, karena. Saya mengatakan sesuatu yang dia nggak yang karena, dia tahu, bung. Karena bung saya menurut saya yang dia namanya media tahu, sosial itu pasar bebas. Saya kenal ada nama seperti Rocky, ada saya. Saya ikutin apa yang dia sampaikan saya pernah menyebutkan uh. nama sama sekali. Ya. Hmm. Uh, Bung Roky, uh, buat Anda, Anda tetap merasa bahwa buzzer itu berbahaya buat demokrasi? Bukan segera berbahaya aja, itu... Uh, kalau berbahaya masih bisa ditangani gitu, tapi... dipelihara itu soalnya kan. <laughs> Karena dipelihara maka dia jadi arogan itu. Buzzer kalau ada otak ya bagus okay. banget kan. Kalau Di buzzer dia... yang nggak ada otak itu. Nggak ada otak dan lapar lapar terus untuk menghajar pribadi orang. itu Itu kan masalahnya kan, hmm. ini kalau Fajr segala macam geng itu mau debat itu, itu dia nggak ba bakal jadi baser. justru karena kepalanya kosong maka dia terima aja apa yang di oleh uh, pemberi uang itu kan? lalu dibongkar dan kita nggak tahu kita mau saya udah tidak punya Twitter, Twitter saya juga dirampok sama bahasa nih. Buat anda bukan soal kebebasan bicaranya, tetapi bukan soal, soal, soal bicaranya, di, so, didukung bicaranya. dan dipelihara oleh so, kekuasaan. Pikiran itu disebut pikiran kalau dia dihadapkan dengan pikiran lain, hmm. ini dia nggak mau berhadapan, dia ku bongkar eh, pribadi orang, bohong semua isinya, dan kita nggak tahu kita mau hadapi dengan cara apa itu, uang dia anonim, kalau mau debat beginian. Tapi kan kita nggak bisa minta orang dungu itu untuk ikut dalam pembicaraan semacam ini, kan? Iya, kan? Itu jadi baser itu adalah kedunguan yang dipelihara oleh istana. Tuh. Karena istana diemin sekali lagi, Rocky. Saya membantah tidak pernah begitu terjadi. Kemudian saya membantah juga, ya, apa yang mau dibantah? Tadi itu, saya membantah sih, ini apa? Uh, Asina. Asina, tidak benar pemerintah yang menjalankan praktik politik rasisme. Karena kan kejadian itu kan dari Surabaya, itu tidak pernah. Itu bukan kebijakan politik dari pemerintah Jangan dengan suka menuduh Anda ini kan senang banget ini Membuat apa, apa kesimpulan yang melompat Kalau sudah begini ini pasti negara Pelakunya sudah ditangkap Orang-orangnya sudah ditangkap Bukan sama sekali Bahkan pemerintah presiden mengatakan Kita orang kita diperintahkan secara konstitusional kok Bahwa negeri ini adalah negeri semua orang Padahal tanpa suku, agama, anda keliru dan anda berbahaya kalau menyampaikan bahwa politik pemerintah rasisme. Anda salah dan anda bisa menjadi buzzer. Apakah anda bersalah karena anda ditangkap dan ditahan oleh rezim baru? Tanya kepada bapak saya bukan rasisme kan? Kalau pengadilan karena itu karena pada waktu itu memang rezimnya kan anti demokrasi. Berarti anda mengatakan tidak kesalahan pelanggaran hukum pada masa ini? Kenapa? berarti anda mau mengatakan pada masa sekarang ini tidak ada kesalahan penegakan hukum sama sekali, Sehingga semua orang yang ditangkap ditahan di penjara pasti bersalah, begitukah maksudnya? <laughs> Lihat aja apa yang terjadi di pengadilan dan banyak sekali kasus. -kasus Memang telah tangkap. Anda aja ya, anda bisa bicara bebas nih, Rocky bisa bebas, saya melayani anda, anda jangan berharap gini, gini, gini. Saya dulu orang-orang saya orang dulu berharap. Orang saya ya. ya. okay. ya. kita, kita akan lanjutkan. Anda, saya melayani saya. Rocky, enggak, enggak gini, ini, ini. jangan harap. Baru bicara saja sudah hilang Berapa banyak teman kita yang hilang gini, gini, Saya ya. dibuang sampai dosa kambangan eh, Tapi kan ya yuk, kan yuk yuk sama. bisa apologetik Dengan rohki Tetap salah, salah, salah. membela prinsip-prinsip demokrasi Itu yang membuat kita berat di masa Orde Baru okay. Dan itu yang membuat kita satu hati sekarang Terus menegakkan demokrasi Atas nama fanatisme dan junjungan masing-masing Rosi, masa depan demokrasi akan sangat cerah kalau kita mati-matian percaya bahwa nilai-nilai yang harus kita pertahankan itu berdasarkan basis yang selama ini sudah dibangun oleh para bapak bangsa kita itu. Contohnya lah, kalau kita berdasarkan lima prinsip dasar Pancasila itu saja. Yang Bung Karno misalnya berpidato di Kongres Amerika pada tahun 57 itu dalam bahasa yang paling sederhana. Beliau mengatakan, kita percaya kepada Tuhan, beliau mengatakan, Humanisme ada, nasionalisme atau kebangsaan ada, demokrasi ada, keadilan sosial ada, dan tugas negara ini kan sebenarnya mengadministrasikan ini semua sehingga bisa menjadi kenyataan. Berdasarkan prinsip-prinsip itu, ditambah dengan prinsip demokrasi yang lain, yaitu pengakuan terhadap hak, hak asasi manusia, menurut saya sih, perkubuhan itu sebenarnya selesai. Pak Jokowi mempercontohkan ketika kemudian dalam setelah selesai, apa pilpres, beliau meminta Pak Prabowo yang lawan paling keras beliau kemudian menjadi menteri pertahanan. Dan kemudian semua kubu-kubu yang lain itu dirangkul. Mari kita bersama-sama membangun ini republik berbasiskan kepada alat alat ikatnya adalah Pancasila karena sesuai dengan sumpah presiden. Halo Bung Rocky? Iya saya setuju aja seluruh yang diucapkan Panji Rahman. Sebagai keinginan itu. Hmm. Tetapi bukan sebagai hal yang dilaksanakan. Justru yang diselesaikan terbarik. gitu. Seluruh survei mengatakan dalam 16 tahun terakhir periode Jokowi adalah yang paling buruk demokrasi itu itu. Jangan tanya lagi itu siapa itu berarti you nggak baca nggak baca rilis dong kalau begitu, fajrul ya. Oke itu ya. pokoknya Tadi fajrul berkali-kali mengatakan buktinya Saudara Rocky masih bisa ngoceh maki-maki ya? itu. -maki, ya, oh iya. Mm -hmm. Tapi Mahasiswa di UGM diancam, yang di Ternate juga diancam. Kenapa kalau saya masih bisa mereka nggak bisa? Itu artinya pengecut kekuasaan ini. Pada mahasiswa yang rentan untuk di DO dihajar gitu oleh rektor, di Ternate juga begitu. Di Ternate, saya datang ke Ternate untuk belain mereka itu dalam satu uh, kuliah umum juga dengan kasus yang sama Papua. Rektor memecat mahasiswa di DO atas dasar laporan polisi. Coba bayangin, coba. Padahal ini enggak ada urusan, urusan, urusan dengan uh, kriminal, ini kebebasan bicara di kampus, polisi kasih surat. Bahwa itu uh, ada problem dengan Papua, Maka, dek, karena rektornya takut, karena ada hirarki. Dia enggak ditangkap karena pemerintah takut pada Rocky Gerung? <laughs> bukan takut, dia pengecut gitu. Kalau orang lemah itu diucek-ucek, di kalau ke saya kenapa enggak itu? Mungkin karena saya kuat, itu. saya juga enggak kuat, tetapi tetap ada ya, hal yang sama berlaku pada semua orang dong. Jangan mahasiswa yang rentan, orang tuanya dipanggil, diancem. Gitu. Ya, saya nggak punya jabatan karena itu nggak ada gunanya uh, delik. Di, di, di polisi ada tujuh kasus di saya dan semuanya nggak ada deliknya sebetulnya. Karena dilaporin oleh Basar-Basar Dungu itu. Jadi poin saya adalah kita ada di dalam keadaan untuk memperbaiki demokrasi. Tetapi tidak ada ucapan dari Presiden yang memperlihatkan bahwa dia sungguh-sungguh hendak memperbaiki demokrasi. Mulai dari keluarin perpu HTI, mulai macam-macam itu, terakhir juga ngancam-ngancam. Awas, saya tahu kalian itu, ini soal Pancasila. Lu Pancasila itu udah jadi kesepakatan? Roky ini membela HTI. Apanya? Anti Pancasila itu. Siapa? Rocky Anda tidak setuju dengan HTI? Saya tidak setuju dengan HTI, karena Kenapa? dia anti Pancasila, anti NKRI. Gimana dibuktikannya? dalam pidato-pidato paling paling besar itu dari dari semua apa, pengadilan an Anda Mahkamah Agung Dalam pidato nah, kayak begini Rocky, kita anda... kan sekarang berdasarkan apa, apa apa ini negara hukum Rocky, dia sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Boleh. Mahkamah Agung Oleh siapa? Mahkamah Agung okay, Rocky. Uh... Anda menghargai Tunggu. proses hukum tidak? Karena apa dia dibatalkan? Karena, karena, karena mereka anti ada iya. Pancasila, Terus? anti NKRI, anti Undang-Undang ingin bubarkan Rocky ingin ini bubarkan negara akan apa? bubar kalau mereka dia dibubarkan dengan apa dia dibubarkan karena kau oh, dibubarkan oleh apa mahkamah dibubarkannya agung, bukan dibubarkan dengan apa dibubarkan pernyataan. dia dinyatakan sebagai ormas terlarang oleh Mahkamah. Agung. bukan oleh si itu klaim, itu sudah nah, kemudian dibenarkan oleh mahkamah agung Anda tapi itu dasarnya adalah perpu kita akan kehilangan negara ini Rocky kalau kita setuju dengan cara-cara yang seperti itu. Yang apa? Okay. Rocky, kita pernah bersama-sama membela oh, demokrasi. Bukan soal demokrasi, Cunggu, soal Anda. Anda tegas bersama dengan saya. Jelas. Siapa yang anti demokrasi, itu akan menjadi lawan kita. Tegas kan tahun 80-an dan DNA itu masih ye. ada di kepala kita sampai hari ini. Kenapa sekarang anda apabila terjadi hal-hal yang terkait yang Anda sebutkan tadi ya contoh-contoh Mari kita perbaiki nih Rocky Bersama-sama okay, Saya, saya tetap ya, okay. menghargai itu gak, Anda Itu gak perlu lagi Karena soal HTI ya, dan performa Itu, itu, itu sudah Itu sudah satu selesai. paket Pelarangan pikiran orang Tidak Rocky. Orang berpikir hti mau bikin negara ada, apa peratur, apa? ada peraturan perundang-undangan yang saya kalau itu saya mau gini anda berdua ini sebelum sebelum saya mau tutup ya anda berdua ini kan sama-sama aktivis demokrasi sama-sama sahabat, sama -sama sahabat ya. diskusi panjang lebar ya. dengan bosnya atau gurunya para aktivis ya, saya, saya Putra, mau terangkan Antoleg. satu satu nenon nah, no, itu itu soal lain itu jadi ini, jangan apa? jangan bawa orang ke dalam pikiran yang betonamu itu nah saya mau terusin tadi karena dipotong oleh Fadil rahman sekarang ada kekhawatiran misalnya, Pak Jokowi 2024 tidak akan terpilih lagi. Karena itu enggak ada beban. Ya kan? karena memang sudah dua periode. Oke, okay, saya ngerti itu. Ya. Tapi masalahnya, Anda bayangkan, tentu Pak Jokowi ingin penggantinya itu bisa mengamankan dia setelah dia lengser. Apa yang salah dengan itu? Jelas, nggak ada yang salah di sini. Kenapa dia mesti minta pengamanan? Jelas ada ke kejadian-kejadian yang memungkinkan, 12 jam setelah Jokowi lancer ada problem hukum pada Jokowi. Saya terangkan itu sebagai problem yang biasa terjadi. Setelah satu minggu Pak Jokowi mungkin he, main ke mall yang udah psbb-nya dibuka, lalu orang bilang covid lewat, covid lewat atau pinokio lewat, pinokio lewat. Hmm. Karena ada memori di, di dalam politik kita bahwa proses demokrasinya terhalang oleh Pak Jokowi. Kan kita nggak ingin itu terjadi kan. Mm -hmm. Tapi itu yang akan terjadi. Oleh karena itu, buser bekerja dari sekarang untuk memungkinkan tidak ada penggantinya yang akan mempersoalkan kedudukan presiden setelah dia istri. Jadi yaman. satu paket demokrasi yang kita inginkan. Agar supaya Surah Fajr sebagai bicara ajari juga teman-teman Anda di istana tentang value dari demokrasi. Bukan ajari buser untuk... Nilai-nilai okay. demokrasi oh, betul. Berarti yeah. prinsip demokrasi kami bela bersama-sama Siapapun yang membela prinsip demokrasi akan bersama-sama dengan barisan ini Yang kedua Rocky Pengambilan kesimpulan yang melompat-lompat tanpa data dan fakta Dan akhirnya akhirnya melayang-layang hanya menjadi dugaan-dugaan Dan saya sekali lagi ya, karena... sebagai sahabat mengingatkan saja itu. Tetap okay. kritis, Rocky. Tetap kritis. Tetapi jangan membuat pernyataan-pernyataan yang membuat Anda nanti dikategorikan fitnah pencemaran nama baik. Dari tadi, ataupun, dari asam pedas, dari menit ya. pertama sampai ke belakang yang saya terangkan itu semuanya ada di media massa itu berarti ya. keterangan saya tadi bukan untuk menghalangi saya anda sebagai bicara, sahabat terhalangi anda ya. untuk tidak gak usah nggak usah Spok. diingetin sahabat dalam ini, demokrasi enggak ada, enggak ada soal sahabat di dalam perdebatan Tidak di dalam prinsip ini kita okay. sahabat ya, anda... kita bersama-sama memperbaiki demokrasi tetapi saya cuma mengingatkan hati-hati Rocky karena ...kita gampang sekali tergelincir yeah. menjadi... Sama ya, ada seperti ya, Sama kata nama baik dan ada, Anda terangkan itu pada Presiden itu. Hati-hati Pak Jokowi, kalau Anda nggak paham demokrasi... ...anda bisa tergantung. Beliau ya, menyampaikan kepada ya. saya, agar saya menyampaikan kepada Rocky... ...dan kepada publik, bahwa Presiden Jokowi Dodo... ...adalah champion demokrasi di Indonesia. Dan kita berharap, masa depan demokrasi di Indonesia... ...akan terus baik, dan akan baik, lebih baik lagi. Dan ya, itu barusan disiplas. dibatalkan oleh survei bahwa selama periode... Jokowi, demokrasi memburuk. Itu dibatalkan oleh survei.